Nama saya Yukari Terima kasih Hey guys, balik lagi di Moku no Nippon! Kemarin-kemarin aku tanya Nia Bokupong ada rekomendasi kalau Syacu sendirian bikin video yang gimana kalian mau nonton ada komentar kayak seharian kehidupan bumi gitu hari ini aku mau pergi ke King Chow sama mama soalnya mau beranjak buat anak ya tuh halo baby wake up wake up ganti anggur ya kalau tadi bawah bukpon juga bisa lihat untuk perut aku ya ini tengah-tengah kan ada garis dan sekarang cewek ini <goh> cewek ini ada di sini agak kurus kan kalau dibandingkan di sini kischo itu salah satu stasiun yang besar ada ada macam-macam baju juga banyak apa ya, makanan juga banyak, restoran juga banyak dan beauty salon juga, supermarket juga ada apa aja, gitu guys, sudah parah kita makan yuk kasih. guys, ini ayam goreng ini miso soup, ini lobak, Dan ini apa yo ini namanya angker, akher, dan nasi, Dan ini dororo. yang encer-encer gitu, oh ada cabe, sama kari nong, ada Ini ini ada cabe. Kalau aku makan ini pasti nangis loh jadi biarin aja. Kalau mau makan ayam goreng pasti sama nasi. Makan. tuh guys hari ini aku tanda buat mama, gimana ini? Cantik kan? Mama, gimana? <laughs> <laughs> Guys, aku suka minum teh chai. Jadi kali ini aku request ini. Dimanapun aku pesan teh chai, tapi... Ada juga yang manis, ada juga yang spice gitu. Di sini, lebih apa ya, dekat sama Kokoah gitu, mungkin okay. orangnya salah salah masuk ya gitu, mama bilang. Enaknya? Kapan? Enak. Kalau habis ada- aduh katanya enak gitu. さっき guys. Hari ini ada acara kayaknya. Nih ada Skytree nih, ramai. Tenang, pasti anak-anaknya senang ya. Banyak anak. Guys ada wortel banyak makanan-makanan dan mainan loh. Sudah sore guys, kita jalan-jalan terus. Kita lagi ada di Baby Zara's. よい、<笑> Simechiri Hai, hari ini sudah selesai Makaimono, selesai Otsukaresama guys Kita sudah kembali ke rumah Hari ini sampai di sini dulu ya Semoga menghibur karya Kalau semuanya udah senang Aku juga senang Jangan lupa, thanks, subscribe, dan komen Thank you for watching, and always be smart Bye bye iya udah capek tapi hari ini Kayaknya ni orang ada jalan-jalannya banyak jadi buat kesehatan oke okay lah